Jarvis Channel kembali akan berbagi pengalaman dan tips seputar racikan pakan Sogok Ontong biar gacor. Bagi teman-teman khususnya para kicau mania tentu pasti sudah pada kenal dengan jenis burung kolibri lokal yang sering dijumpai ini. Yaitu Sogon atau kepanjangannya Sogok Ontong dan sering disebut-sebut sebagai Seriganti. Sama-sama kita ketahui di sini, untuk makanan burung soko ontong liar adalah jenis haripati dari bunga ataupun madu. Walaupun terkadang burung ini juga menyukai serangga kecil seperti kroto, namun pakan utamanya adalah nektar dari bunga yang baru mekar dan diambil sarinya untuk dijadikan sebagai asupan pangan yang menunjang memenuhi kebutuhan si burung kecil ini. Nah bagaimana cara membuat racikan nektar kolibri alami tanpa doping namun hasilnya jos gandos Yuk simak info selengkapnya berikut ini Intinya saya tidak menggunakan produk-produk nektar yang sudah banyak beredar di pasaran Tetapi saya menggunakan nektar alami buatan sendiri Tentu lebih aman dan fresh yang bisa membuat burung selalu terjaga kesehatannya untuk bahan-bahan yang saya gunakan, yang pertama adalah sirup marjan. Diusahakan marjan yang rasa koko pandan warna merah. Yang kedua, saya menggunakan telur bebek mentah dan selanjutnya saya gunakan susu kental manis. Untuk susu, saya menggunakan merek cap enak dan untuk takaran susunya satu banding 1. Dengan sirup marjan agar kekentalannya seimbang, tidak terlalu kental dan juga tidak keenceran. Nah, dengan cara inilah salah satu jenis resikan pakan sogon mengganti keroto. Untuk cara pemberiannya, kalian cukup memberikannya sebagai makanan utama setiap hari pagi dan sore hari. Nah, jadi dalam satu hari harus kita pantau pakan nektar buatan kita. Waktu yang tepat memberikan makanan nektar ini setelah melakukan pemandian ataupun penjemuran di pagi hari. Ketika pada sore hari ganti dan buang saja bekas nektar di waktu pagi itu dengan yang fresh dan masih segar. Dengan cara ini maka akan membuat sisogon nyaman, sehat dan cepat gacor.